berpegang teguh dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai dalam urusan din, dalam urusan agama ini kita mengikuti menurut pikiran kita, kita mengikuti menurut persangkaan kita, kita mengikuti menurut apa yang biasa kita kerjakan, atau mengikuti Pokoknya, pokok i, nonton. Kalau bahasa anak muda sekarang, pokok men, pokoknya Pokok i, penting melu, nanten. penting ini, opo jari yang akan disik disik ini, yang ini tidak demikian dalam urusan din ini. Dalam urusan din al Islam ini kita mengikuti Allah dan Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin. Alhamdulillah Nahmatuhu Wanasta'inuhu Wanasta'gufiru Wana'udzubillahimin sururi anfusina Wamin sayi'ati a'malina Fama'i yahtihillahu falamudillalah Wama'i yahtililhu falahatialah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 Wa batu fa ya ayuhan nas alaikum bitaqwallah fa innahu ra su kulli amalin wattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati ulal anakum turhamun walqala ta'ala walau annahum amanu wataqaw lamasu batum min indillahi khair laukanu ya lamun, Bapak, Ibu, Muslimin rahimakumullah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita insya Allah masih berada dalam kebaikannya Allah ta'ala, rahmatnya Allah ta'ala. Kita dipilih oleh Allah untuk berada di atas petunjuknya dan pilihan Allah ini wajib untuk kita bersyukur kepadanya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala yuktilmalah Allah itu akan memberikan nilai harta dunia liman yuhib kepada orang yang Allah senangi waman lam yuhib dan juga kepada orang yang tidak disenangi oleh Allah walakin akan tetapi til iman Allah tidak akan memberikan iman illa lima yuhibu kecuali hanya orang yang dijin Dicintai ini termasuk salah satu kasih sayang Allah, cintanya Allah kepada kita. Nah, kita ini masih diberi iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang beriman bertahan dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman sampai dimatikan oleh Allah taala juga dalam keadaan beriman maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebahagiaan pitulil jannah fil akhirah di akhirat dijamin untuk masuk jannah orang yang hidup dalam keadaan beriman kemudian meninggal dunia juga dalam keadaan membawa iman itu tandanya dia mendapatkan husnul khatimah. Husnul khatimah itu sebaik-baik akhir dari kehidupan. Bapak Ibu muslimin rahimahullah kita pelajari satu surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Kita ambil pelajaran-pelajaran dan hikmahnya yaitu surat Al-Kawthar surat Al-Kawthar yang kita insya Allah semua hafal kalau Ta'ala a'udhu Ta billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna a'taynaka al Fasallil lirabbika kawan har inna syaani akawal abtar 3 ayat dalam surat al-qautsar Inna a'tainakal qautsar Sesungguhnya kami memberi kepadamu wahai Muhammad al-qautsar Al-qautsar itu ada beberapa pengertian yang pertama adalah Al-khairul kasir kebaikan yang sangat banyak yang kedua adalah Nahrun Jannah, yaitu sebuah sungai yang ada di surga dua-duanya adalah penafsiran yang benar karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, latu yang tidak terhitung, tidak terhingga, kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW itu sangat banyak sekali, sangat besar sekali. Baik kebaikan yang ada di dunia, apalagi juga nanti kebaikan di di akhirat. Maka kebaikan di dunia itu la tu wa la tusha", tidak terhitung, tidak terhingga. Tidak bisa dihitung-hitung kenikmatan dan kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW Demikian juga kebaikan yang di akhirat Akan diberikan oleh Allah Kepada Rasulullah SAW Salah satu diantaranya khairon kasiro atau al kausar itu Adalah Nahrun Filjanah Yaitu sungai yang ada di surga Dalam sebuah hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika membaca surat al kausar ini, Rasulullah saw mengatakan hal tadaru mal -kawshar. kepada para sahabat. Apakah kalian tahu? Apakah itu al kausar? Maka para sahabat sama menjawab Allahu wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengerti. Allah dan Rasulnya yang lebih paham apa itu al kausar. Maka Rasulullah saw menjawab wa nahrun. Jadi al kausar itu adalah sungai atau nihirabi yang Allah memberi kepada saya sungai tersebut fil yang ada di surga. Jadi al-Kausar itu adalah sungai yang ada di surga yang diberikan khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga umatnya yaitu kaum muslimin. Alaihi Khairun Kasirun pada sungai al-Kausar itu Khairun Kasirun terdapat kebaikan yang sangat banyak sekali. Jadi sungai Al-Kausar Itu kebaikannya sangat banyak Warnanya lebih putih Daripada sungai-sungai yang ada Jadi sungai yang ada di surga itu Warnanya itu putih jernih Kemudian rasanya lebih manis Daripada madu itu sungai, sungai itu. Belum minumannya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah s.a.w. mengatakan, Man syaribah min Lam yatma Siapa yang minum darinya surbatan, Satu teguan saja Dia tidak akan merasakan haus abadan, Salah wasih. Jadi, waktu ngelak belas, Ngerti kalau jengan posong, setengah hari niku pun rasane setengah hari ini ketelak. satu hari makanya ada rasa haus nah, satu kali teguan minuman yang ada di surga ini ini keistimewaannya dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Jadi Nahrun Jadi meskipun secara khusus sungai al-Kausar di surga itu diperuntukkan kepada Rasulullah SAW, tapi juga dipersilahkan kepada umat beliau umatnya nabi kaum muslimin sehingga kaum muslimin itu tarudu alaihi umati yaumal kiamah bolak-balik mundar-mandir nanti, untuk memanfaatkan nahrul hayah tersebut yang ada di surga yaumal kiamah di hari kiamat itu aniyatuhu adadal kawakib Kemudian bejana bejananya jadi eh, apa itu apa gelas-gelasnya atau piring-piringnya eh, untuk makanan-makanan dan minuman yang ada di surga itu, itu ada dal kawakib, itu berbilang eh, sejumlah bintang-bintang yang ada di dunia ini, nah, monggo hitung. Pintang itu tentunya nikianten pinten bintang nikianten. Nah itu perteparan aniahnya itu dan aniahnya itu min dahab wal piring-piring dan gelas itu tidak sama dengan piring gelas yang ada di tempat kita ini. Kalau jatuh pecah perak begitu. Kalau di sana bahan bakarnya berbeda dengan bahan-bahan yang ada di dunia ini. Bahan-bahannya terbuat dari min dahabin wal fitoh, dari emasan, perak itu ada wadahnya, kayamu, kayamu, kemah-kemah yang ada di sekitarnya, di sana ada kemah-kemah, ada bentuk kubah-kubah, ada bentuk rumah-rumah atau istana-istana itu, itu juga bata-batan, bata-batanya, bata banunnya terbuat dari emas dan dan perak, ini. masya Allah. Itu menunjukkan Gambaran kenikmatan-kenikmatan yang ada di, sur, di surga Dan menunjukkan bahwa orang yang dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu mesti bahak, bahagia Karena sudah merasa bahagia Merasa senang Kayak kalau orang itu punya duit punya uang Duit katah tumpak tumpuk tumpak tumpuk duit katah geopo kira-kira Akhirnya diketumbas perhiasan-perhiasan. Emas. Di salat ini. Dan pergelangannya. Ditaruh di kalungnya. Ditaruh di kakinya. Emas-emasnya. Menunjukkan kebahagiaan. Ungkapan. Kebahagiaan dan dibuktikan. Nah di akhirnya juga demikian. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran. Faman zuhziha. Anin nari. Wa'udha jannah, siapa yang dijauhkan dari neraka, wa'udha jannah kemudian dimasukkan ke dalam surga, fakot, fazah. Maka dia bahagia, sungguh benar-benar dia itu beruntung, benar-benar dia itu berbahagia. Kalau di dalam hadis tadi, dalam penjelasan tadi diterangkan Bagaimana kenikmatan-kenikmatan gambaran sifatnya surga Sungainya saja, kalau diminum airnya satu teguan saja Tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya Nikmatnya, rasanya lebih enak daripada madu masa awal. Kemudian di dalam hadis yang lain diterangkan di sekitar sungai Nahrul Hayah itu terdapat tuyur. Bukan tuyul loh ya. Okay? sana tidak ada tuyul. Tuyur. Tuyur itu burung-burung. Burung-burungnya nah, burung itu anakuha. Jadi ada apa ini? Tengkuknya itu. Tengkuknya itu akluha. Kata Nabi saw, Akluha an'am. An'amu. Jadi, anakuha tangkunya itu kalau memakannya itu lebih nikmat. Sangat nikmat sekali. Burung-burung yang ada di sana ini, tidak bisa disamakan, tidak bisa dibandingkan dengan burung-burung yang ada di di dunia ini. Itu kenikmatan surga. Jadi prinsipnya orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bahagia, dijauhkan dari neraka, selamat. Dia akan merasakan Keberuntungan yang sangat besar Tetapi Bapak ibu muslimin Diterangkan demikian abadu minhum. Itu ada Seseorang Yang ditarik-tarik Di antara mereka Jadi di antara kaum muslimin Umat Muhammad Itu ada yang ditarik-tarik Dihalau-halau oleh para malaikat tidak boleh mendekati Nahrul Hayah atau Al-Kausar. Nah, tadi dikatakan taruddu 'alaihi umati Kaum muslimin bolak-balik mondar-mandir di tempat itu, di Nahrul Hayah itu, tapi yuxtalajul abdu minhum. Ada di antara kaum muslimin itu yang dihalau. Napa dihalau nih dikura Tidak boleh menikmati Nahrul Ayah, tidak boleh mendekati Sungai Al-Kausar. Al di saat banyak kaum Muslimin itu yang bisa merasakan segarnya, enaknya berada di Sungai Al-Kausar itu, tapi juga sebagian dari kaum Muslimin itu diusir oleh para malaikat. Sehingga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat hal yang demikian, Fakulu, beliau mengatakan, Ya Robi. Ya Allah ya Rob, innahu min ummati sesungguhnya dia itu termasuk umatku ya Ya Allah. Jadi Rasulullah mengatakan lu, lu dia kan umatku Ya Allah ya Rob, dia adalah umatku ya Rob. Dalam penjelasan yang lain, innahu min ashabi, oh itu kan sahabatku ya Rob. Mereka itu adalah umatku, ya Rob, ya Allah. Mereka adalah sahabatku, ya Allah, ya Rob. Itu bentuk kasih sayangnya Rasulullah kepada kaum kaum muslimin. Jadi ketika tidak bisa mendekati al kausar, Rasulullah itu prihatin. Kenapa kok mereka tidak bisa mendekati al kausar? Terhalau, dihalau, ditolak, kemudian diseret-seret oleh para malaikat itu maka fayuqalu dikatakan kepada Rasulullah SAW innaqa la tadari. wahai Muhammad sesungguhnya kamu tidak tahu ma'ah dasu baktaka apa yang mereka kerjakan baktaka sepeninggal kamu sesudah kamu umatmu mereka memperbuat sesuatu mereka melakukan amalan-amalan yang kamu tidak tahu apakah amalan itu mengikuti engkau atau tidak nah, ini menunjukkan kata ulama ini menunjukkan bahwa kaum muslimin yang menyimpang dari tuntunan dan tatanan yang diajarkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nanti akan terhalau dari menikmati sur. Surga yang menyimpang keluar dari tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu akan terhalau nanti di sana. Nanti tidak bisa masuk surga ini karena dikatakan kepada Rasulullah SAW, Inna terima kamu tidak tahu.' Jadi, ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Kaum muslimin melakukan amalan-amalan yang ternyata amalan itu menyimpang dari tun, tuntunan Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Wasallam. Itulah sebabnya mereka itu yukhtala jul'abaduminhum terhalau Digurak oleh para malaikat itu Jadi tidak boleh masuk surga Terhalangi Nah umpami kula jenengan sing ngalami keadaan ngonten niku sedih susah, nyesel. Janjane karepe mlebu swarga ning gagal, ngoten buatan saget. Lah rugi napa mboten kenteng-kenteng? Ke rugi wong karepe mlebu swarga kabeh tiang sedanten tiyang niku karep mlebu swarga tibake eh, kajenge mlebet swarga niku dikurak kalih para malaikat ngonten niku. Nyesel kula panjenengan ngonten niku kenapa nah, sebabnya inilah yang perlu kita pelajari bapak ibu muslimin rahimahkullah yang perlu kita perhatikan yang perlu untuk kita pahami masuk surga itu dimasukkan oleh Allah bukan karena pulon jenengan masuk surga itu mendapatkan rahmat dari dari Allah Allah berkalam di ayat yang saya bacakan tadi faman zuhziha itu barang siapa yang dijauhkan lah yang menjauhkan siapa Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang dijauhkan oleh Allah anin nar dari neraka wauduk hilal janah dan dimasukkan siapa yang memasukkan Allah subhanahu wa ta'ala wauduk hilal jannah. fakot faza maka sungguh dia telah sukses dia bahagia tetapi tidak akan bisa masuk jannah. Tidak akan bisa masuk surga, tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Kalau tidak mengikuti Rasulullah SAW Karena syarat untuk mendapatkan kebahagiaan jannah Dan mendapatkan cinta kasih sayang serta rahmat dari Allah Ta'ala Itu adalah mengikuti Rasulullah SAW dalam semua perkara yang diperintahkan dan dilarang baik perkara ibadah, perkara akidah, perkara muamalah atau perkara syarih, syariat hukum mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, ing kuntum Fattabiuni, yuh bibku mullah, wayakfir lakum Jadi katakanlah wahai Muhammad, inkuntum tuk min, Jika kalian mencintai Allah, fattabiuni, maka ikutilah saya. Ikutilah saya, buat direk ikutilah Rasul. Rasulullah, mengikuti Rasulullah dalam perkara yang diomongkan oleh Rasulullah Perintah dan larang, larangannya Dalam semua perkara persoalan urusan agama, urusan din Itu mengikuti Rasulullah SAW Dalam urusan sholat, mengikuti Rasulullah Dalam urusan zakat, mengikuti Rasulullah dalam urusan haji, juga mengikuti tuntunan Rasulullah dalam semua urusan-urusan din atau agama ini mengikuti Rasulullah SAW wa Kul ingkuntum tuhibbunallah fatta bi'unu maka ikutilah Rasulullah yuhbibkumullah, Allah akan mencintai kalian kata Allah sendiri begitu di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31 jadi akan mendapatkan kasih sayang, cinta dari Allah kalau kita ini mengikuti Rasulullah. Akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan, sengaja atau tidak kita sengaja. Dosa kecil atau dosa besar. Kalau kita ini mengikuti Rasulullah SAW bertaubat dengan taubatan nasukah, maka akan mendapatkan cinta dan kasih sayang serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, itu syaratnya. Mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnahnya Makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil al -mahdiyin tetapilah oleh kalian, lazimilah oleh kalian berada pada sunnahku, sunnah rasulillah saw, wasunatil khulafahir rosidin dan sunnahnya khulafahur rosidin, khalifah yang empat, Abu Bakar ash-Shidq, Umar ibn khattab Utsman bin Affan, kemudian Ali radhiyallahu anhum, sunnah-sunnah mereka mengikuti Allah dan rasul-nya Yang kita oleh Rasulullah diperintah Untuk meneladani mereka Berpegang teguh Dengan tuntunan Yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa Jangan sampai dalam urusan din Dalam urusan agama ini Kita mengikuti Menurut pikiran kita Kita mengikuti Menurut persangkaan kita kita mengikuti menurut apa yang biasa kita kerjakan, atau mengikuti pokoknya pokoknya. Kalau bahasa anak muda sekarang, pokok pokoknya pokoknya penting melu simpan, ngene opo jari yang akan disik-disik ngene, yang ngene tidak demikian dalam urusan din ini. Dalam urusan din al-islam ini, kita mengikuti. Allah dan Rasulnya. Kaifanak Allah? Bagaimana kita beribadah kepada Allah nak butulohah kama amarona Allah wa rasuluhu. Kita beribadah kepada Allah itu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Berarti kita harus memperhatikan perkara-perkara yang berdasarkan dalil tuntunan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Nabi kita jalani. Apa yang dilarang oleh Nabi kita tinggalkan. Contoh yang diperintah oleh Nabi apa? Yang diperintah oleh Nabi antaranya adalah istakimu itarosu waktadilu tadilu ini ini akimu sufu vakum dalam urusan mengatur dan menata soft istakimu supaya lurus rapat saling menempel pundak dan kaki karena itu perintah nabi ya nah, kita jalani kalau bukan perintah Nabi ndak usah lah kalau kalau ingin sholat nih jejer kalau pepet kulam petakan bareng rokaat lupa mantun sujud lungguh nonton mundur gulek gonceng longgar jejer kulon nih jadi waktu berdiri lagi wosong nonton jadi dipepet atau dirapatkan Banyak sebagian dari kalangan kita Tidak mepet dan tidak merapat Sumpek katanya Maka kalau dipepet, pindah Dipepet, pindah <laughs> Padahal sunnahnya kalau Menata soh barisan Baik laki ataupun perempuan Itu saling merapat, saling menempel Pundak dengan Pundak, kaki dengan Kaki dan lebarnya kaki itu selebar pundak kita masing-masing. Monggo -masing. tititani mawon, gih. Makin gak sholat Isya, niku rapetin niku kaki lebarnya selebar pundak kita. Ngonten, Om ombo-ombo. Ngonten, Gimpun begagah. Soalnya ngonten gini, Sawu sufu vakum, niku nih. Jadi selebar pundak, ngonten. Ya itu adalah perintah Nabi. Yang diperintah oleh Nabi ya kita jalankan. Yang tidak diperintah, ya jangan di, dikerjakan. Istakimu i'tadilu walatakhtalifu fa'inaha min husni sholah fa'inahu min ikomatis sholah fa'inataswiatas sufuh min tamamis sholah Karena kalau tidak merapatkan soh atau barisan sholat itu Yang bersangkutan sholatnya tidak baik Yang bersangkutan Tidak baik sholatnya Dan tidak sempurna sholatnya Jadi imam niku pun mengelengahkan Sawu sufu fakum Fa'inna taswiata sufu Minta mami sholat Nah, niku saya menjelaskan Dados makmum, monggo ingat-ingat dirapatkan dan merapatkan barisan itu kakinya saling menempel bukan jentiknya mongga dititani bukan jentiknya sehingga jentiknya ngenten, mengenten, jadi harus merapat begini, bukan jentiknya ngenten buatan, tapi saling merapat demikian juga pundaknya itu yang diperintahkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam nah itulah tanda kalau kita mencintai Allah, kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah, kita harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Tetapi sebagian besar dari kalangan kita kaum muslimin berat untuk menerima, padahal itu datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai enten niku, lebih parah malih ngoten buatin purun rapet. Mbak dipepet konteniku waktu sujud, tangannya diceplak nih. nih jadi waktu sujud, dengan oh ngaliyo. nih, masya Allah, sampai ente sih Padahal yang diperintahkan oleh Nabi Lailu supaya saling melembutkan lengan-lengan ini disuruh untuk melem, saling melem, melembutkan. Nah, praktek-praktek. Napa praktek pripun <taka> prakteknya tipun kita kita nanti. Gini prakteknya gitu. Imam saya ngatur karena imam itu diberi tugas, ya. imam dipilih, imam ditunjuk, imam disuruh menjadi imam. juilal imam imam liuk tamabihi dijadikan imam itu supaya diikuti lah yang menata dan mengatur barisan adalah imam sehingga imam ini tidak boleh menghadap ke arah kiblat mengucapkan sawu, sufu, vakum tapi menghadap ke arah kiblat sawu, sufu, vakum imamnya menghadap ke arah kiblat niki nah niki imamnya dereng mudeng Nah imam semodhen niku menghadap kepada makmum, melihat barisan dari sebelah kanan sampai sebelah kiri, belakangnya belakangnya rapat napa mboten niku diemutakan sawu fakum. Itu perintah yang diajarkan oleh Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi Wasalah. Nah supados kula panjenengan mangke mboten kecelik ten akhirat Mungkin kulon jenengan ngaku-ngaku akon-akon dadi umate Kanjeng nabi, neng botenatin derek Sunnah kanjeng, kanjeng nabi. Enten hadis, enten perintah, enten larangan, enten sunnah yang diucapkan, yang disampaikan, diperintah, dan dilarang oleh nabi, ternyata kita enggan untuk mengerjakannya. Maka akibatnya, ini tadi, di dalam hadis ini innaka ya Muhammad lah terimaah dasu bakdaka. Kamu tidak akan tahu. Kamu tidak tahu apa yang mereka kerjakan sesudah Engkau meninggal dunia Wahai Muhammad. Ternyata menyimpang dari tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh sebagian ulama mereka itu adalah dua golongan yang besar yaitu ahlul hawa wa ahlul beda. Mereka itu adalah orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu dengan pikirannya, dengan akalnya mereka menolak tuntunan, mereka menolak syariat, mereka menolak apa yang datang dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gak Quran-Quranan, gak hadis-hadisan, gak dalil-dalilan, gak usah ngaji-ngajian. Sing penting aku ini Nah, ya mereka ini, yang tetap ngaku dadi umat kanjeng Nabi, nanti akan digiring, digusak sama para malaikat nanten di akhirat. Tidak boleh mendekati al-Qausar. Menurut ayat ini, menurut hadis ini demikian. Bapak-Ibu muslimin rahimakumullah. Jadi ini perkara yang sangat penting Yang pertama Orang-orang yang menyimpang dan menyelisihi Rasulullah SAW itu Mereka dari kalangan ahlul hawa Orang-orang yang memperturutkan hawa Nafsunya Mengikuti hawa nafsunya melu karep Pokok men, pokoi sing penting aku ini Nah ini ahlul hawa Kemudian yang kedua, mereka itu adalah ahlul bidah, orang-orang ahli bidah. Ah. Ahlul bidah ah itu bagaimana? Bidah ah itu mengerjakan amal-amal ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan menyangka bahwa itu adalah ibadah yang benar. Menyangka bahwa itu adalah ibadah yang benar tetapi tidak berdasarkan tuntunan dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi Niki contoh mawon nggih. Tiang niku nek kisah haji niku nek Ronde kedua, ketiga, keempat ini. ronde pertama, giliran pertama, kloter pertama nganten ini. Ini seruan-seruan damel pakaian ekrom di atas pesa, pesawat. Nanten biasa nih pun. Jadi menetapkan nanten nanti waktu talbiyahnya nanten itu berada di atas pesawat. padahal di dalam hati di dalam sunnahnya nabi ini tempat-tempat untuk memulai ibadah haji itu sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW nah tetapi sebagian itu bericetihat karena belum nyampe di tempat karena kloternya sekian akhirnya menetapkan niatnya dan menggunakan baju ikhramnya itu berada di atas pesawat Padahal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak demikian Alasannya darurat Nah kita ini mengikuti Rasulullah SAW dalam urusan ibadah. ibadah Tidak mengikuti pikiran kita Tidak mengikuti akal logika hawa nafsu kita Perempuan itu kodratnya tiap bulan datang Tamu tidak diundang Oke bu Nah kemudian pada waktu haji, biar tidak, biar sempurna ibadahnya, maka diparingi obat, diparingi suntik, nopo diparingi nopo sehingga terhambat sampai selesainya ibadah haji. Datang bulannya ditunda. Padahal Rasulullah SAW ketika aisyah radhiyallahu anha juga demikian, itu disuruh untuk menunggu dulu. Biar selesai Walaupun no, itu masa datang bulannya Baru kemudian melanjutkan untuk kesempurnaan ibadah hajinya Ini banyak sekali perkara-perkara yang sebagian besar dari kalangan kita kaum muslimin Itu juga menyelisihi apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi Nah oleh karena itu sangat penting sekali bagi kita untuk mempelajari din al-Islam ini dengan sumbernya. Bukan apa katanya. Bukan apa kata Pak, bukan tapi berdasarkan tuntunan dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bangsul tengene ayat Inna a'tainakal kausar. Pelajaran untuk kita ayat yang pertama. Kenikmatan yang sangat besar diberikan kepada Rasulullah, tidak hanya Rasulullah, kita pun juga diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Latuh so walatuat. Tidak terhingga, tidak terhitung. Maka kewajiban kita adalah bersyukur kepada kepada Allah. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sangat banyak. Maka kewajiban kita yang paling pokok bersyukur. Dan bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Diajari oleh Allah langsung Cara bersyukurnya لي, li Itu cara bersyukurnya Untuk ayat ini Cara bersyukurnya adalah Mendekatkan diri kepada Allah Dengan ibadah sholat لي, Maka sholatlah li robbika, karena Allah baik sholatul maktubah nafilah, baik sholat wajib atau sholat lima waktu itu adalah wujud bukti syukur kita kepada kepada Allah makanya Rasulullah SAW ketika melakukan sholat malam dengan bacaan yang panjang karena lama berdiri bacaannya panjang dan saya yakin kita ini susah, berat untuk menirunya Karena lama dan panjang Surat yang dibaca oleh Rasulullah SAW Berdirinya lama, bacaannya panjang Kemudian terlihat pada kedua kaki Rasulullah SAW itu Terlihat pecah-pecah Itu karena sholat malam berdiri lama ini kolonjengan pecah-pecah sikitnya kerantan kakeanang tegal. <laughs> Utawi kekataan jalan-jalan lari-lari gitu. Rasulullah karena ibadah kepada Allah. Maka Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan, Ya Rasulullah, atakal lafubihada. Kenapa engkau membebani dengan ini, ya Rasulullah? Bukankah Allah sudah memberikan ampunan kepadamu, ya Rasulullah? Dosa yang telah lewat dan dosa yang akan datang diampuni oleh Allah. Dosa-dosamu, ya Rasulullah, kenapa engkau sampai demikian? Kok sih, sempat-sempat kau beri sholat malam? Maka Rasulullah SAW menjawab. Ya Aisyah an aku Na'abadan sakura Apa saya tidak boleh menjadi hamba Allah Yang bisa bersyukur Masya Allah Nah ini tanda bersyukur kepada Allah Itu ibadah Meningkatkan ibadah sholat Nah kalau jenengan pun diajari Koyok-koyok wajib Selama Ramadan terawih gitu. Lampungku diuripakan terus Sholat malami Wa minal laylifatahajat Bihina filatal Laka ngantin. Supaya kita menghidupkan sholat tahajud Sholat malam Kalau di luar Ramadan Kalau di dalam Ramadan sholat tarawih Kalau di luar Ramadan Kita hajud Sampai-sampai Semarak ngantin, Tarawihnya itu Dua roka salam kemudian apa Di jauh kiai Semuanya di jauh kiyahi Di jauh kiai ini ku, Sebenarnya tidak pernah Diajarkan oleh Nabi para sahabat juga tidak pernah beramal di jauh ini, itu tidak didikti di tondok, di titenan itu adalah rorokat pertama itu rorokat kedua itu rorokat ketiga, itu rorokat ke empat nge? itu ramadhan nah sekarang mana suara-suara yang seperti itu di luar bulan suci ramadhan tidak hidup berarti kemunduran kalau tidak dihidupkan sholat malam, tidak dihidupkan ibadah tahajud sesudah Ramadan, berarti ibadah kita hanya di bulan suci Ramadan. Kata sebagian ulama, La yabudunallah illa fi Ramadan. Mereka tidak beribadah kecuali tanpa ibadahnya hanya di bulan suci Ramadan. Nah kita orang-orang yang beriman, kita yang mengaji, tidak ibadah kita itu wabud robaka hataya yaktiakal yakin beribadah kepada Allah itu sampai mati ngoten salat malam monggo dilampai kalau merasa malam tidak bisa bangun salat dua rokaat satu rokaat witirnya kalau bisa bangun malam lebih utama lebih audol dilakukan dengan sempurna bisa kuati kuat rokaat, kuang petang rokaat wolung rokaat binten sulas rokaat, atau berapapun kekuatan kita, sholatul lail masna-masna, dua rokaat salam dua rokaat salam, yang penting kita kerjakan dalam keadaan isti kenapa Pak Bu, isti kenapa perlu absen gitu -gitu, <laughs> kenapa perlu di absen gitu, sholat malamnya lari-lari sekolahan di tanda tangan gitu, gitu. Nah, saya nulis Niku malaikat, nah, ini. Fasoli. dan sholat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat ini baik sholat wajib atau sholat sunnah sholat itu dikerjakan karena Allah dan untuk Allah bukan karena kita bukan karena kita tapi kita khususkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka kita perlu mengikhlaskan sholat kita tidak perlu kita ini tergesa-gesa, maka sholat harus kita bangun, sholat harus kita dirikan, sholat harus kita tegakkan dalam keadaan khusuk, dalam keadaan tumak, ninah, dalam keadaan tenang, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan merasa. Ada ehsan di dalam hati kita. Anta ka anak kata rohu fa, takun tarahu, fa ya rokok, ya kita merasa diawasi oleh Allah Taala seharusnya demikian fasol lili robika sholat karena Allah merasa diawasi oleh Allah merasa berhadapan dengan Allah Taala dan kita lakukan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi jangan sampai kita sholat niku kados kata-kata itu yang nah, niku sholat cepet cepatan yang penting mari sampai sholat rawa niku 10 menit mantun, mantun ada seorang sahabat datang ke masjid dilihat oleh nabi SAW sholat dua rakaat kemudian salam kepada nabi salamualaikum ya rasulullah waalaikumsalam kemudian rasulullah mengatakan ulangi Salat sholataka, ulangi salatmu. Lalu dia sholat, dua rakaat lagi Setelah itu datang kepada Nabi Juga mengucapkan yang sama Diperintah oleh Nabi juga yang sama Sholatmu ulangi lagi Sampai tiga kali dikengken ngulangi Sholat, lalu tanya Ada apa ya Rasulullah dengan sholat saya Ini, ini bahasa kulung. Ada apa ya Rasulullah dengan sholat saya ini? Kamu belum sholat kalau kamu sholat, jangan tergesa-gesa Maka diajari oleh Rasulullah SAW Kamu berdiri menghadap kiblat, Ucapkan Allahu Akbar Sambil mengangkat kedua tangan Kemudian diam sebentar Kemudian baca fatihah Kemudian baca Quran yang kamu hafal Yang kamu bisa Baru kemudian Allahu Akbar Mengangkat kedua tangan Kamu rukuk Dan jangan tergesa-gesa untuk Kembali atau bangkit dari rukuk, biarkan anggota tubuhmu dalam keadaan lurus, dalam keadaan rukuk baru kemudian baca tasbih. Jadi buatan cepat-cepat Allah wakbar sami Allahu hamidah. Allah. Terus bacaannya juga dalam keadaan tartil karena diperintah oleh Allah waratilil qur'ana tartila. Baca Quran itu yang tartil di dalam salat atau di luar salat, tartil Kata saya cepet cepat tergesa-gesa. Tergesa-gesa, cepat. Ini tidak disunnahkan, tidak diajarkan oleh Nabi SAW tapi Qur'an Baca Rasulullah kalau dalam salat, Bapak Ibu muslimin Salatnya Rasulullah bacaannya itu yaqra'ul Qur'an fisalah itu harfan harfan. Bacaannya itu jelas. Setiap huruf yang keluar dari mulut beliau itu sangat jelas sekali dan tidak tergesa-gesa. Setiap ayat beliau berhenti sejenak. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Setiap ayat berhenti. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW alaihi saya Tadase boten ngenten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tana siratal mustaqim. Shiratal Buatan Boten nendel arene harus ada berhentinya. Itu biasa dibaca oleh Rasulullah SAW di dalam so salat. Makanya ketika kita salat ini diperintah oleh Allah fasol bika salatlah karena Allah. Jangan tergesa-gesa dalam keadaan tenang bisa menikmati enak dan indahnya so salat sehingga salat itu akan menjadi manfaat. Salat bisa menjadi wasilah pitulungan pertolongan. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabi soleh ditolong oleh Allah, diminta oleh kaumnya untuk mendatangkan bukti mukjizat bingung. Iya, caranya maka nabi soleh sholat dua rakaat baru diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita punya masalah sholat dua rakaat sholat bisa menjadi pertolongan. Maka sholat harus kita bangun. Kita dirikan, kita tegakkan. Lillahi fasoli lirobika, karena Allah sudah, bukan karena yang lain. Karena Allah ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Bapak ibu Muslimin rahimakumullah, pun kata setia ngeten. Allah situ, Allah. Mantep. Dadi ndekeke tangan teng ngeriin -nge buatan -nge mboten -nge, mantep. Rasulullah berikan kan contoh sekali sajalah Allahu Akbar mboten saping 3 ping 4 ping 5 mboten insyaallah Allahu Akbar. Di dekek pas teng ngene tengah niki yo Allahu Akbar. Mboten ditekek teng ngene tengen Allahu Akbar. Ngeten <laughs>. napa <-teng>, mboten? <susur> Atau di sebelah kiri. Utau buatan ngenten, Allah Hu Akbar ngenten sholatnya. Karuan gih, pak bu gih, Allah Hu Akbar ngenten mawon, telur ngenten mawon. Ning kalau buatan wantu ngamalkan, walaupun ada hadisnya. dan diamalkan saudara kita kalau kita mau ke Mekahnya nanti akan melihat Allah Hu Akbar ngenten sholat. Enten hati sih kalau semerap. Nih kalau purun, boten wantu ngamalkan karena enten hati si duaif ngenten itu. Allah aalam. ya Allah wa ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena Allah pun, nah, sesudah itu kita diam, membaca doa iftitah, kemudian bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah. wasallam. yang kedua wujud syukur kita kepada Allah Ta'ala itu wan, hardan, berkorbanlah. Berkorbanlah ini adalah mengorbankan apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kita Lita kor ilallah ta'ala untuk mendekatkan diri kita kepada Allah baik kurban pada waktu kewajiban kurban kita Yang insya Allah satu bulan sepuluh hari ke depan insya Allah Ada kewajiban bagi kita untuk berkorban bagi yang diberi keluasan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala wajib berkorban bagi yang diberi kemampuan harta oleh Allah ta'ala wajib berkorban dan kewajiban itu tidak sekali seumur hidup, tetapi setiap tahun, kalau mam, mampu, kalau tidak mampu, wallahu alam Allah lebih maha tahu kemampuan kita, dine enek dine mampu, diupayani enten, setiap tahun korban, setiap tahun korban mangka nalahu saatun barang siapa yang diberi keluasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala walam yuduhi, tapi dia tidak mau untuk berkorban falayak <manyain> robannamu sholana surah usah sholat wis <tuh> bahasa kulungan, surah usah sholat wis <tuh> itu menunjukkan hardikan dari Rasulullah SAW bahwa ketika diberi kemampuan kelonggaran rezeki wajib untuk ber korban, kalau tidak mampu Allah niku luwih kemampuan ku panjenengan panjenengan wanhar berkorban pun juga karena Allah bukan karena manusia bukan karena pak Ustadz bukan karena biar dipandang bukan karena ini dan itu tapi karena Allah korbannya itu sehingga ikhlas lillahi ta'ala korbannya itu karena Allah betul karena Allah subhanahu wa ta'ala ini nah kemudian Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah nah kalau misalnya sudah berkorban ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala angsal mundut korbanin apa, -apa yang dituduh gih angsal pinten ini sangat ngonten. berkorban itu yang berhak untuk uh, yang berhak untuk menata dan mengatur sebenarnya adalah uh, mudohinya Orang yang berkorbannya Sehingga orang yang berkorban itu Dia boleh mengambil Korbannya Pokoknya korbannya tidak dijual Jadi diambil Untuk dimakan sesuai dengan keper, Keperluan Dan kepentingan pokok hidupnya Termasuk Kulit-kulitnya tidak boleh Dijual Kepalanya tidak boleh dipesen Dipesankan kepada orang lain ya dibagikan nonton korban-korbannya dibagikan semuanya nonton ibu. semuanya dari kulitnya dari dagingnya semuanya itu diberikan diberikan untuk dirinya juga diberikan kepada orang orang lain Di ini misalnya sing korban jupuk jatah wis beleweddes misalnya wis separuh tak jupuk, separuh tak tuntum no angsal boten nopo-nopo loh Sepertiga, boleh nego dua. Pertiga, nanti nego dua. Seperti dua, nanti nego dua. Seperti dua, orang orang dua. Seperti dua, nanti nego dua. Seperti dua, nanti nego dua. Seperti dua, nanti nego dua. Seperti dua, nanti nego dua. Seperti dua, nanti nego dua. pembagian dua, nanti Demikian juga penyembelian korban itu supaya dilakukan, ditunaikan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dihadapkan ke arah kiblat, kemudian disembelih, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian wasilah dengan nama dirinya, enten, tuntunan dari Nabi yang diajarkan beliau dalam urusan penyembelian korban ini nah itu semuanya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ampun sampai menyebut button damel sebutan Bismillah tidak menyebut nama nama Allah atau penyembelihannya itu keliru nanti. Jadi binatangnya pun mati disembelih nanti itu Bismillahirrahmanirrahim. Padahal binatangnya sudah mati hukumnya jadi Arom, walaupun darahnya keluar ngantin. Atau Ini adalah binatang korban Misalnya si yang dibelain itu Petik Bismillahirrohmanirrohim Langsung tel sirai ngantin. Ini itu berubah malah Karena tidak boleh Itu termasuk bagian Dari binatang yang Dia masih hidup nah Itu wahya mayitun Maku aminal bahimah Wahya mayitun apa yang terpotong dari bagian itu maka dia itu termasuk bang bangkai nah, tel sirai ngoten langsung tel nanti. nanti termasuk makuti aminal bahimah ngoten dukun niku bebek dukun niku petik dukun niku napa sing cilik-cilik niku napa payo niku ribet wes ketok tel tel tel tel nanti. nah hukumnya nanti jadi berubah Semuanya itu harus ada tuntunan Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak ibu kaum muslimin rahimahumullah Baik itu perkara ibadah mahta salat Ataupun ibadah dalam urusan harta Seperti berkorban Supaya kita niatkan karena Allah Dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Supaya amal ibadah kita itu makbulah Diterima oleh Allah ta'ala Man amila amalan fa Kalau kita beramal ternyata tidak ikhlas, tidak sesuai dengan tuntunan, fa Maka akan kembali, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita, melonggarkan dan memberikan kemudahan terhadap urusan-urusan yang kita hadapi yang kita diberi oleh Allah ujian sakit dilunggarkan disembuhkan oleh Allah Ta'ala kita yang punya masalah dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala <t Krampeng divi> Allahumma robbana taqabbal minna inaka'antas sami'ul alim wa tuba'alaina inaka'antas tawwaburrohim Allahumma yasirlana fi amrina wa bariklana fi rizekina. Allahumma yasirlana fi amrina wa bariklana fi rizekina. Allahumma arinal, tiba, wa arinal batila hasanah wa fil akhirati hasanah wa ala Muhammadin, walhamdulillahi alamin wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh